Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Divadifik kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Pilat. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ke kabar pertama para sahabat yang kita lihat juga sebelumnya keunggahan kakak Bilar di akun instagram pribadi miliknya menggunakan sebuah kasingan foto cute yang tentunya menemani isi tercinta di acara Ami Award persahabat ya Dan salapok banget nih banyak tanggapan banyak banjir komentar Ada Ayu Chan juga memberikan tanggapan persahabat ya Dengan emo senyum aja tuh, -tuh. Ayu Chan mampir juga nih di postingan kakak gila Hingga banyak jawaban komentar juga yang diberikan dari para sahabat Leslar Ya ini dari akun MWL Seng mengatakan Aichan, ditunggu ya Main bareng sama dedek lagi do, Bakal ada tentunya Kejutan-kejutan bahagia mudah-mudahan Persahabat ya dari Leslar dan tim hingga teman-teman terdekatnya Amin, iarubal alamin Selanjutnya juga persahabat ya, kita masih gak bisa move on Dengan momen yang sangat luar biasa ditunjukkan di DLSI Kejora Ketika mau menerima piala penghargaan di DLSI Kejora Cium tangan suami dulu nih persahabat ya Aduh makin terharu bahagia Melihat Leslie dan Kakak Bilar selalu romantis, selalu harmonis Mudah-mudahan mereka selalu bahagia Apalagi persahabat ya, mereka tentunya saling berpelukan Duh, gemes banget Hingga postingan tersebut juga Ini diunggah oleh akun polisi Leslar ya. Ada kalimat caption yang dituliskan Duh, apa sih nah Pakai tium-tium, tangan ya kang, Jumlo menangis, ah gemoy kata tuh <laughs> Luar biasa bangga persahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan selalu Seperti ini, selalu membuat bahagia Dan selalu membuat bangga Fans sejati Ke kabar berikutnya persabat persahabat kita lihat juga Ada sebuah kabar bahagia Lesti Kejora menyanyikan lagu kelepas dengan ikhlas semalam di acara AMI Award 2021 Ini masuk trending persahabat ya di Youtube Trending 38 Masya Allah Dan tentu ada trending juga nih pertama kali duet Lesti dan Judika Di acara AMI Award 2021 ini trending 34 Wow luar biasa bagai persahabat ya Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan lagi-lagi kepada Lesti yang selalu menerahkan banyak prestasi momen ini diunggah oleh akun Lesti Milar Gallery Underscore ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut pagi-pagi, lihat Youtube eh, udah nangkering di trending aja Best kalian mah support tanpa batas katanya itu persahabat ya memang luar biasa, kekompakan dan kesulitan dari fans sejati Lestlah, Mudah mudah-mudahan selalu kompak untuk mendukung yang terbaik buat Lesti maupun kakak Rizky Bilar selanjutnya para sahabat, ada unggahan juga nih ada sebuah unggahan dari akun Reina Melia Putri Ansela Sunda. Ini mengunggah sebuah votingan percakapan komentar, persahabat ya, kita lihat aja. Di sini sebuah komentar, Leslar hadir di acara gosip, itu di silang. Leslar hadir di acara penghargaan, itu dicentang biru hijau nih, persahabat ya. Dan ada jawaban, Leslar emang beda warawirinya di award, bukan di acara gosip, katanya itu dari Dea Andini, persahabat ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Vani Rahman. Menanti ke nominasi, plus dijejerin sama senior, plus award pure penilaian juri tanpa vote, plus trending topik nomor satu di Twitter. "Katanya tuh, wow, <laughs> warawiri di Taiping, Rumpi, di Silang, warawiri di TV prestasi itu dicantang ijo hijau di Persahabatan, di ujian Masya Allah." Enak ya kalau mengendalikan artis berprestasi jadi kalau dihujat ada yang bisa dibanggain katanya tuh Wow luar biasa sahabat ya memang idola kita selalu mengadakan banyak prestasi dan selalu menjadi suatu kebanggaan untuk kita semua Pasti bangga, pasti bahagia selalu mengidolakan Lesti maupun kakak Rizky Bilar dan tentu persahabat Jadi postingan tersebut banyak tanggapan Banyak komentar yang diberikan dari para fans Yakni dari Akun Instagram Ibu Suliati Mengatakan bahagia sekali Masya Allah banget persahabat Ada komentar juga dari akun Suryaninopi Pokoknya best, apa kabar yang pindah haluan Karena ikut-ikutan yang lagi viral Tuh persahabat Kalau yang pindah haluan itu Bukan fans Jati, kalau sudah sejati tetap doakan dukung support yang terbaik untuk idola kita Berikutnya juga persahabat yang perhatikan nih ada sebuah unggahan Wawancara bersama kompas Persahabat ya, ada bocoran kejutan juga dari Koko Basuki Serojo Mengenai idola kita, Lesti dan Pilar Karena tentu bakal ada kelanjutan lagi persahabat ya Jalan-jalan bareng Leslar Duh, cute banget ya Kabar bahagia, kabar tentunya yang membuat kita Selalu, positif persahabat ya, mendukung idola kita dari kobas. Masya Allah, ada kelanjutan jalan-jalan kembali bareng Leslar. Momen ini diunggah kembali oleh akun Rosny Anuske Leslar 24. Perhatikan di kalimat kalsen yang dituliskan, Masya Allah masih mau ada kelanjutan jalan-jalan lagi Leslar. Alhamdulillah, rezeki anak-anak baik menganggap kemana. Terima kasih ya, kobas Basuki Surojo. Semoga semakin berkat lancar terus-rezekinya selalu terjaga dengan baik hubungan mitra kerjanya sama leslar amin, ya robbal alamin bahagia selalu ya ko, wow, semangat terus sahabat ya, alhamdulillah banyak sekali rezeki, idola kita mudah-mudahan berkah barokas semuanya amin, dan selanjutnya ini kabar terbaru yang membuat kita semakin bangga dan bahagia persahabat ya kabar bahagia ini langsung diinfokan oleh bang boy william di akun instagram pribadi miliknya Boy William ini mengunggah sebuah postingan foto bersama Leslie dan Bila, memakai seragam sekolah. Duh, makin gak sabar aja nih persahabat ya kita lihat di kalimat caption. Sekolah lagi di UNBW, coming soon. Kasih pertanyaan-pertanyaan apa ya guys, biar bikin kepala pusing tuh, persahabat ya serbuk di Instagram Boy William, persahabat ya ada kejutan yang akan kita. Tentunya nantikan persahabat ya Leslar bareng boy William Duh, Pasti bisa trending di persahabat ya Doa kasih lain terbaik untuk idola kita Kita masih menunggu kejutan kabar baik Dan cidukan vitamin manja selanjutnya Jangan kemana-mana Total stay tuned to dan patengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate selanjutnya Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Mengucapkan Terima kasih